Hello, nama saya Rina, saya dari KL. Uh, hari ini first time datang ke salon Denis sebab kembali daripada kawan. So hari ini saya nak buat color dengan treatment. Hello, nama saya Rina, saya dari dari KL. Okay, first time saya apa saya tahu tempat dia ni ni daripada kawan a Mas tu, ai nak pergi tempat dia. Ai ada satu salon, dia ada satu salon tapi dia recommendkan ai dekat Den. So ai datang pergi sini, ai cerita ai nak color rambut yang macam mana. So sekarang Den dah buat ni. Ha. Cantik tak? Dai je. Sembilan setengah, eh, sembilan, sembilan, sembilan.